Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang akan menyuguhkan info-info menarik dan tosnya kabar spesial dari Leslar Family. Di kabar pertama, sahabat kita awali dengan tutunya Cidukan potret momen di acara live launching single terbaru Lesti Insan Biasa. Kebersamaan idola kesayangan kita dengan Ridwan Lide, Tia ya, Michelle dengan sahabat-sahabatnya juga. Makin bangga, makin kagum begitu banyak orang baik yang tulus mencintai dan mensupport Leslar Salah satunya Ridwan, persahabat ya Ini Ridwan ini tulus banget nih mensupport Bunda Lesti, Masya Allah Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kemudian juga persahabat berikutnya, ini ada momen part yang dimana membuat baper warga konohan persahabat ya Bukan hanya warga Konoha, Bunda Lesti Kejora pun ini pastinya baper banget, ya, ketika bisa langsung syuting bareng dengan idola kesayangannya. Apalagi Bunda Lesti, di situ tentunya bilang, ya sama-sama darling dan guling ujungnya Ini bikin ngakak banget persahabat ya. Saltingnya bunda Leslie Emang buat warga Konoha pun Ikut ketawa ngakak bahagia Masya Allah mudah-mudahan ya Terus berkarya untuk bunda L Mudah-mudahan karyanya diminati Dan tentunya Bisa diperdengarkan oleh Orang-orang seluruh Pecinta musik Pasaberta. Tentunya, walaupun musik pop dan segalanya bisa mencintai dan tentunya bisa mensupport karya Lesti Kecewa. Makin bangga, berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar juga untuk warga Konoha. Ini ada tentunya di YouTube-nya Prestige Production. Untuk mau nonton, para sahabat ya, BTS model video insan biasa ini juga sudah ada di channel YouTube-nya Prestige Production. Di balik layar video klip lastik ke ada Abang Fatih nih persahabat ya Yang tentunya semakin hari memang semakin pintar, semakin gemes Kita lihat nih aksi lucunya Abang L ketika bertemu dengan Rudy Salim Makin pintar, sudah bisa tepuk tangan, Masya Allah persahabat ya Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh agung sebaru tinggal sekolah selar Masya Allah, nah seneng banget lihat kamu sehat dan aktif gitu Sehat-sehati ya, anak soleh, amin Komentar pun banyak sekali diberikan Diantaranya dari akun Hakaniati Hati Amin, Allahumma amin, Masya Allah, Allah Senengnya bisa lihat lagi embul kesayangan Lihat gayanya gemesin banget Sehat-sehat abang sama panda Bahagia senantiasa di setiap harinya Bersama panda kesayangannya Amin Ya Robbal Alamin Masya Allah Begitu banyak doa baik Begitu banyak support yang diberikan Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Leslar Family Kemudian juga bersahabat tanggapan selanjutnya Dari akun Lesti Underscore Fans 66 Masya Allah Bang Fatih Seneng tepuk tangan Kisbay teriak-teriak Tapi Bang Fatih mulai pilih-pilih ke semua orang Dia merespons terutama Kalau lagi sama bundanya Emang pintar banget nih, luar biasa Kemudian juga bersama selanjutnya Kita lihat di story-nya Papa macam yang lalu Mengunggah sebuah postingan yang ada di channel Youtubenya Leslar Entertainment Karena Leslar Entertainment ini vlognya para sahabat ya Sudah masuk 3 trending di Youtube Keseruan pembuatan video klip Lesti Insan biasa Alhamdulillah sudah trending Dan apabila juga menuliskan sebuah kalimat Alhamdulillah trending 3 Gas konten kedua setelah sekian lama Kita vakum Great work Leslar Entertainment Membumi dan bersyukur Hashtagnya luar biasa banget nih Membumi dan bersyukur Kata Papa Bilar Namun kita juga dibikin salvo kalimat lain nih Bersahabat, di situ ada kalimat Hmm, ada yang nyolong-nyolong Kesempatan katanya tuh Wow, cemburu banget ya Papa Bilar Ketika mengundalasi lasi kejora Ini mengambil kesempatan untuk berpegangan tangan Dengan Rangga Azog Ini selalu membuat warga Kona Pasti happy banget Kemudian juga bersama selanjutnya kita lihat Di postingan Papa Bilar tiga jam yang lalu Mengunggah foto bareng BBL, wow ini sih keren banget Persahabat ya. Ini luar biasa, Masya Allah dua kesayangannya Bunda Leslie ke Jiora. Kita lihat juga Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat, masya Allah dua apa nih guys kira-kira julukan kita. Maaf ya Cik Mer di crop katanya tuh slide kedua, foto Cik Mer di crop. Minta maaf nih Papa Bilar Dan tentunya kamera juga menanggapi Yang jelas bukan iklan mata minus Atau pengecil perut duo idola Katanya tuh wow <gifat> Ini keren banget Masya Allah Mudah-mudahan Tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan Dan kita lihat juga persahabat ya Berikutnya ada pelasingan dari Pak Ferry Pak Ferry menginformasikan Persahabat ya bakal ada tentunya sinetron JWB season ketiga nih persahabat. Wow, ada JWB lagi nih di LTV Tapi pemainnya itu bukan Rizky Bilar, namun Papa Bilar memberikan support dengan luar biasa kepada Papa Ferry ya. Di situ ada sebuah kalimat komentar dari Papa Bilar. Mudah-mudahan sukses untuk Papa B. Dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik.